Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau cuman video ngobrol gitu ya Bagaimana cara mengatasi stick PS4 yang kadang-kadang sering DC gitu ya Atau mungkin uh, kadang-kadang DC-nya ini random gitu dan ya nggak bisa kalian tentuin gitu kapan bakal DC-nya atau kapan bakal enggaknya gitu Dan ini kalau kalian misalnya kalau lagi main gitu ya tiba-tiba kok suaranya tuh tiba-tiba misalnya mengeluarkan suara pap ya, misalnya pap pap pap pap pap jadi kayak apa kayak ngestak gitu dan lama kelamaan nanti stick-nya itu bakal disconnect ya. Dan sebenarnya ini bukan masalah dari stick-nya gitu ya tapi bisa juga sih bisa juga salah dari stick-nya tapi kayaknya jarang juga sih ya. Tapi ini kemungkinan adalah salah dari harddisk eksternal kalian gitu. Kalau kalian pakai harddisk eksternal di PS4 kalian, kemungkinan itu menjadi penyebabnya. Dan Kemungkinan ya, kemungkinan, atau mungkin ini hanya uh, dugaan saya aja sih ya. Kemungkinan ini, hard disk eksternal ini mengganggu sinyal dari PS4 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, terus kalau kayak gitu berarti kita nggak boleh pakai hard disk eksternal dong? Nah, kalau kalian mau tetap pakai hard disk eksternal, gitu ya, caranya kalian jangan simpan terlalu deket. Untuk harddisknya jangan sedekat inilah lah ya. Uh, kalian simpan aja karena jauh gitu di sini. Nah, saat saya simpan hard disk eksternal saya di sini, itu jadi tiba-tiba uh, sering DC gitu ya, entah kenapa. Saat saya simpen di tempat yang ada jauh segini aja kayak mungkin sekitar ya mungkin 30 senti atau 50 senti lah ya 50 senti itu nggak nggak DC, dc lagi dan sekarang udah jadi bagus gitu untuk masalahnya udah nggak ada lagi stick yang DC udah nggak ada suara yang aneh nggak ada tanpa harus di service gitu, tanpa harus di uh, stick-nya, dan karena memang stick-nya nggak salah, gitu, nggak bermasalah. Jadi yang salah hanya harddisk eksternal ini. Ket Tapi dulu juga saya udah pernah coba juga untuk harddisk eksternal ini, saya simpan di bawah meja ini, gitu ya, jadi ini ada semacam ada ruangan, gitu, dan uh, ini persis di bawah PS4 saya, gitu. Dan di bawah PS4, jadi sering DC untuk harddisk eksternalnya, dan setelah saya pindahin ke sini, harddisk udah nggak ada lagi yang namanya DC, dan semuanya jadi bagus aja sih. Dan ya udah gitu doang sih untuk videonya, gampang banget gitu solusinya, kalian cukup uh, pindahin aja harddisk eksternalnya kalau kalian memang pakai harddisk eksternal gitu ya, cuman kalau kalian memang nggak pakai harddisk eksternal, kalian bisa mencoba untuk mereset um, dulu gitu ya, nih di tombol di uh, belakang tes ini kan ada semacam bolong gitu ya, kalian bisa tusuk pakai tusuk gigi atau pakai tusuk pakai jarum gitu, pakai needle atau apa apapun itu, kalian bisa tusuk gitu ya cobain dan kalian co bisa coba konekin lagi dan kalian bisa konekinnya co bisa pakai tombol PS-nya atau kalian kalau mau pakai kabel USB untuk di ya bisa diulang gitu ya bisa ulang bisa gitu ya pakai kabel USB gitu kalian bisa coba aja itu dan ya itu dia gitu untuk caranya ada dua gitu tapi semoga aja sih kalau kalian memang pakai harddisk eksternal ya, biasanya biasanya yang jadi penyebabnya harddisk eksternal. Kalau kalian memang harddisk-nya kabelnya pendek, kalian bisa coba pakai extender atau apapun itu yang biar kabelnya jadi panjang gitu ya, jadi biar ya biar PSnya ini tidak terganggu lah ya sinyalnya. Dan seingat saya sih PS4 ini untuk sinyal-sinyalnya untuk Bluetooth itu agak di samping ya, jadi agak agak di samping gitu, agak lebih ke depan sih ya. Jadi kalau terlalu dekat nya entah kenapa bisa jadi kayak gitu ya untuk game-game gitu ya untuk Uh, aplikasi mungkin kalau lagi kalian nonton Youtube tiba-tiba DC, tiba-tiba suaranya tuh kayak uh, kalau lagi pap, pap, pap, pap, pap gitu ya, contohnya kayak gitu ya, dan ya jadi cukup segitu doang sih ya, untuk videonya dan gampang banget untuk ngefixnya, kalian bisa coba untuk jauhin harddisknya, gitu ya dan jadi cukup segitu doang untuk videonya dan thanks for watching, bye-bye